A, B, C, D, e maka fix itu adalah penipuan ya sekali lagi kami ingatkan info pinjol terbaru tidak pernah menawarkan dan meninggalkan nomor kontak apapun Oke baik ya hari ini kita pengen ngasih tahu berdasarkan rilis terbaru ya daftar pinjol dan peleter yang memiliki limit lumayan besar 10 juta sampai dengan 80 juta banyak banget ya 80 juta itu limitnya seperti udah limit bank ya kan dan sepertinya apakah nanti ya aplikasi-aplikasi pinjol ini akan mengarah dan menjurus ke situ kita juga belum tahu nah sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengingatkan dulu ya untuk teman-teman yang tidak benar-benar butuh agar untuk tidak melanjutkan ya menonton video ini tidak melanjutkan untuk minjol untuk menggunakan peleter untuk Pergunakanlah hari ini limit peleter kalian itu dengan bijak Dengan tidak membelikan sesuatu yang hari ini belum benar-benar penting dan butuh Ya itu yang pertama dan untuk yang kalian yang mau minjol-minjol Apabila memang kalian masih punya solusi lain silahkan memilih solusi lain Karena yang namanya pinjol itu sudah pasti ada biaya denda, biaya bunga, biaya platform, biaya potongan ini itu segala macam Banyak banget jadi kalau Sani nanti kita pinjemnya berapa nanti akan langsung dipotong sama pihak aplikasinya. Sudah pasti ada biaya bunga 0,4% per hari yang harus akan kita bayarkan. Ya. Jadi kalau masih punya solusi lain lebih baik tidak usah meminjol. Cari solusi lain saja yang tidak ada bunganya, yang tidak ada dendanya dan tidak ada biaya platformnya. Oke, Bang, udah lanjut aja lah, Bang. Ya. Gua udah stres banget nih, gua pengen minjol karena memang mungkin hari ini situasi dan kondisinya memaksa. Ya harus tetap bijak dan jangan panik nanti kalau kalian belum mampu melakukan pembayaran Oke baik kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Oke baik ya kita pengen masuk dulu di aplikasi yang pertama dengan limit dimulai dari 10 juta rupiah Ada aplikasi atom atau atomi ya kan ada yang sudah pakai aplikasi atom ini ini limit pay letternya bisa sampai dengan puluhan juta, diawali dari 10 juta rupiah untuk di aplikasi Atom. Dan yang kedua, ya, adalah aplikasi Aku Laku. Ini dia, Aku Laku. Kemarin gua beranggapan, ya, kalau aplikasi Aku Laku ini salah satu aplikasi pinjol raksasa dengan limit yang lumayan banyak. Ternyata ada yang lebih banyak ya kan. Ada yang lebih jauh lebih tinggi limitnya. Untuk di aplikasi Aku Laku ini sudah legal OJK. Nanti kalian bisa langsung cross check saja. Berapa bunganya, berapa dendanya, berapa biaya platformnya. Ya kan. Dan ini aku cuma menerangkan nama-namanya doang. Dan di urutan yang ketiga. Ini untuk di aplikasi Aku Laku limitnya 15 juta rupiah ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Julo. Julo juga limitnya kalau gua nggak salah itu sekitar... 15 juta rupiah untuk di aplikasi Julo Ada yang sudah pakai atau mungkin banyak yang sudah telat bayar di aplikasi Julo Bagaimana pengalaman kalian? Kalian bisa menuliskannya di belakang dan di kolom komentar di bawah video ini Untuk di aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Julo Untuk di aplikasi yang keempat limitnya lumayan besar Aplikasi apa itu bang? Ini kita pengen lihat dulu aplikasi Tunaiku dengan limit 20 juta rupiah tapi ini untuk di aplikasi Tunaiku tidak untuk di semua daerah ya masih hanya untuk sekitaran Jabodetabek kalau gua nggak salah dan ini bekerja sama dengan Amar Bank dan sudah legal OJK limitnya 20 juta dan mungkin apa saja persyaratannya nanti kalian bisa langsung cek hanya untuk sekitaran Jabodetabek lanjut untuk di aplikasi Maukes Tadi Tunaiku 20 juta untuk di aplikasi Maukes ini limitnya berapa ya? Nah ini dia aplikasi Maukes. Aplikasi Maukes ini limitnya itu sama seperti Tunaiku. Sekitaran 20 juta rupiah. Banyak ya hari ini. Uh, yang pasti yang harus kalian tahu itu berapa bunga ya. Berapa denda. Karena situasi kita ke depannya ini kan belum jelas ya kan. Makanya kita harus tahu dulu berapa biaya ini dan itunya lanjut untuk di urutan yang keenam ini limitnya lumayan banyak sekitaran 25 juta rupiah untuk di aplikasi indodana ini juga sudah legal OJK semua yang akan kita sebutkan dan Jelaskan ini sudah legal OJK ya guys dan untuk di aplikasi indodana ini sudah didownload lebih dari 5 juta orang limitnya itu sampai dengan 200.000 Lima juta rupiah untuk di aplikasi Indodana. Lanjut ya, ada yang lebih besar lagi, Bang. Ada nih di urutan yang ketujuh adalah aplikasi Adapundi. Gua juga kaget nih untuk di aplikasi Adapundi ini limitnya sampai dengan 30 juta ya. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Adapundi ini? Ketika kalian telat bayar atau mungkin ketika proses pengajuan berapa lama pengajuannya ya kan? Nah untuk di aplikasi Adapundi ini uh, limit pinjamannya itu bisa sampai dengan 30 juta rupiah. Bunga harinya berapa? Coba langsung kalian cek ya di Play Store untuk yang pengen cari rekomendasi pinjol. Dan yang selanjutnya untuk di urutan yang ke delapan ada yang lebih besar lagi bang. Ada nih ini lumayan gede, pinjaman uangnya lumayan gede, gede, ya peleternya juga lumayan gede nah ini dia kredivo, kredivo ini limitnya bisa sampai dengan 30 juta rupiah untuk di aplikasi kredivo, ya kan untuk di aplikasi kredivo ini tenor cicilannya itu bisa sampai dengan 12 bulan ada yang 369 sampai dengan 12 dan ini sudah legal OJK ya untuk di aplikasi kredivo Bang ada yang lebih keren nggak ada nih untuk di aplikasi shopee shopee ya semua orang tahu lah ya kan dan semua orang kan uh, pernah ya atau mungkin sedang mendownload aplikasi shopee ini shopee ini limit paylaternya itu bisa sampai dengan 50 juta walaupun pada kenyataannya ya pada hari ini mungkin ya palingan ya hanya beberapa orang saja ya yang benar-benar bisa mendapatkan limit sampai dengan 50 juta. Atau kalian sudah punya limit 50 juta. Kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar di bawah video ini. Dan untuk pinjaman uangnya ini kalau di aplikasi shopee ada dua. Itu ada Shopee PayLater sama Shopee SP pinjam. Kalau untuk pinjaman uangnya, itu Shopee SP pinjam itu limitnya 12 juta. Kalau gua nggak salah, ya itu untuk di aplikasi Shopee. Nah, ini gua juga baru tahu di urutan yang pertama, limitnya sampai dengan 80 juta. Ada yang udah pakai belum nih? Aplikasinya apa? Apa sih, bang? Aplikasinya ini dia ada kami. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada kami? ternyata aplikasi ada kami ini limitnya sampai dengan 80 juta guys ini udah cukup luar biasa dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada kami ini? kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video dan seandainya kita pengen ngajukan untuk di tahap awal itu limitnya berapa? Dan persaratannya apa saja nanti kalian bisa langsung cross check untuk di aplikasi ada kami. Ini limit yang paling banyak untuk hari ini. Itu limitnya sampai dengan 80 juta untuk pinjaman online-nya. Atau mungkin nanti akan uh, terbagi lagi kepada pelatren. Tapi ini limitnya cukup banyak ini. 80 juta rupiah. Oke okay? ya. Yeah. Jadi itulah tadi deretan beberapa aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sedang mencari-cari tahu ya Sedang pengen berurusan dengan sama yang namanya aplikasi pinjol Jadi untuk kalian yang belum meminjol coba cek dulu apakah itu sudah legal OJK atau tidak dan yang kedua ketahui dulu persyaratannya, bunganya dendanya berapa Sehingga nanti kita nggak panik ketika kita berhadapan dengan yang namanya aplikasi pinjol Nah untuk kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran jangan panik berlebihan ya Tetap tenang dan jangan melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin